A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna al-Qur'ana illa tadkiratan liman -ula. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi alafa baina kulubina Fa asbahna binikmatihi ikhwana Assalatu assalamu ala rasulillahi alladhi Amara rabbuna bil ihtidai bil sunnati faqal Kul inkuntum tuhibbuna allaha fatta bi'uni wa yaghfir lakum dunubakum Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim Nabi'i amin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi Ila yaumiddin Amma ba'du Teman-teman sekalian malam ini kita memasuki Malam ke 17 Ramadhan Dimana di Indonesia kita biasa memperingatinya Sebagai malam Nuzulul Quran Ada satu paragraf kecil yang tadi saya baca Di awal surah Toha Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ma'anzalna alai kalquranah di tasfok Allah tidak menurunkan Alquran ini untuk menyusahkan kita. Ini mirip dengan di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 paragraf puasa yaitu Syahru Ramadan Allah di ungzilafihil Quran Hudalimna siwabayinati min alhudawal furkon di tengah-tengah ayat ini Allah mengatakan. Allah itu pengen memudahkan kalian Allah tidak ingin menyesahkan kalian Berkali-kali Allah menegaskan Bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran ini Untuk menyesahkan kalian Teman-teman yang dirahmati Allah Peristiwa Nuzulul Quran ini Bukan hanya sebuah acara seremonial Bukan hanya sebuah peristiwa sejarah Tetapi peristiwa ini harus menjadi renungan untuk kita Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu sebagai beban yang memberatkan hidup kita Sehingga kita berat untuk mempelajarinya Padahal Allah sudah mengatakan Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi beban Dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan engkau Tetapi Allah katakan Al-Quran ini adalah rahmah. Al-Quran ini adalah anugerah. Al-Quran ini adalah obat dari Allah, sehingga dengan peristiwa nuzul Al-Quran ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semuanya untuk mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisa nggak kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat untuk kita, bukan obat fisik, tetapi obat hati? Bukankah kita semua pernah merasakan sakit hati? sakit hati kepada seseorang sakit hati kepada keadaan merasa gak nyaman merasa gak tenang bagaimana cara mengobati hati kita yaitu dengan Al-Quran Al-Quran itu adalah obat sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai obat dalam hati kita berarti Al-Quran itu sudah menjadi kebaikan untuk kita tetapi apabila Al-Quran masih menjadi beban yang menyusahkan hidup kita, berarti kita belum bisa mengerti Al-Qur'an tugas kita tahun ini pada bulan Ramadan yuk kita sama-sama memahami dan mempelajari isi Al-Qur'an karena dengan momentum ini kita akan merasa lebih butuh kepada Al-Qur'an kenapa Al-Qur'an itu adalah kalamullah firman Allah, kata-kata Allah, Allah yang langsung ngomong kepada kita Al-Quran adalah hadiah dan obat dari Allah Petunjuk pula karena Allah sayang kepada kita Sehingga siapapun yang merasa bahwa Al-Quran ini Menyusahkan hidupnya Merasa berat di hatinya Maka yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran Dengan ikhlas karena Allah Insya Allah, Allah akan menuntun hati kita Untuk senantiasa mencintai Al-Quran Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Al kafala mir rabbika Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Al afu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.